Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya ibu bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan praktik coaching. Dimana pada kesempatan hari ini eh, sebagai coachnya siapa? Sebagai coach siapa? Saya eh, bu Bayu e. Titis sebagai coach. Dan semendari okay, sebabnya, kuncinya. Okay. Nah, sebelum kita mulai, saya akan mengajak Ibu dan Bapak berdiskusi tentang rubrik penilaian dalam proses coaching ini. Di antaranya, yang pertama, praktik coaching ini menggunakan alur cerita, dimana alur cerita uh, alur itu artinya "T" itu adalah tujuan umum, dimana tahapan awal kedua, kedua belah pihak antara coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan e, berlangsung. I identifikasi, coach melakukan penggalian e, situasi yang sedang dibicarakan. Sedangkan R adalah rencana aksi ya, bagaimana e, pengembangan ide atau atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. EA adalah tanggung jawab membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Adapun dalam praktik coaching ini kita juga mempunyai tiga kompetensi inti yang penting dipahami, diterapkan dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman di sekolah. Kompetensi yang saya maksud adalah satu kehadiran penuh, dua mendengarkan aktif. Dan tiga mengadukan pertanyaan berbobot. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ya. Yang, yang saya ingin tanyakan ke Ibu ya, Coach adalah, ini apa nih kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Yang saya kembangkan, terima kasih Bu Siska yang saya kembangkan di sini tentang kehadiran penuhnya, Bu Siska, Di mana kehadiran penuhnya ini saya akan fokus dengan kursiunya. Kita mulai untuk praktik ojeknya. siap ya, siap, silakan. Saya persilakan. Okay, ya baik ya. E, Pak Mun, di sini kemarin kalau nggak salah sih ada yang mau disampaikan apa itu Pak Mun? Oh ya kemarin saya wa ibu titi itu supaya menyiapkan waktu sebentar untuk ketemu di sekolahnya ibu titi itu saya ingin menyampaikan keadaan sekolah ini, siapa tahu ibu titi bisa membantu saya dalam memberdayakan guru-guru kami yang banyak di sekolah kami ini kan Guru-gurunya banyak ini Guru-gurunya banyak Sekitar 172 orang Yang awalnya Di sekolah ini ada 13 jurusan Tapi karena ada Program dari pemerintah Untuk memfokuskan Kompetensi Siswa di sekolah-sekolah tertentu sehingga Jurusan kami yang ada 13 jurusan ini Di Eliminasi sebanyak Sebelas nah, Jadi sekarang sisa Dua jurusan saja hmm. e, Dari semua itu Pak punya Kira kalau Dibuat kegiatan, kira-kira kegiatan apa itu? Ya, itu dia Makanya e, BLUD atau GLE, atau kepanjangannya adalah Badan Layanan Umum Daerah. Ya, baik. Di situ kesempatannya kesempatan apa yang Pak Mulyadi miliki sekarang ini untuk mencapai sebuah tujuan itu? Atau ya, baik -baik. jadi kami ada diberikan kesempatan oleh pemerintah sekarang, diberikan lahan yang luas di depan sekolah itu. Rencananya kita akan buatkan hukum akan buat ruko, nanti tokonya itu akan disewakan. Selain untuk menjual barang-barang komersial di pojok, nanti kita akan sewakan untuk bank, sehingga bank bisa menempatkan ATM di sana. Nah, jadi guru nanti bisa ambil duit di sana, bisa belanja di toko sebelah. Di samping itu juga kesempatan yang diberikan oleh pemerintah yaitu kami diberikan modal dalam satu tahun Komersialisasi di Itu satu uh, miliar bro. Jadi ini kesempatan Yang sangat baik bagi kami Untuk memanfaatkannya Baik, saya bilang Pak Untuk mencapai sebuah tujuan itu Tentu kita itu Ya bangunnya memiliki target dong Ya Pak ya, sampai. Ini nanti adalah Guru-guru di sekolah kami Sejahtera nah, satu 1-10 sejahtera Ya terkini sekitar 8 lah. Nah, Dari pendapatan Usaha di sekolah ini Nanti Dengan diberikan modal Oleh pemerintah Kemudian akan diusahakan Di sekolah Dimana untungnya ini Untuk kesejahteraan guru-guru sendiri nah, Jadi itu Hanya akan diaudit oleh Pemerintah tanpa akan diambil Dana Untungannya jadi kita Gunakan untuk Kesejahteraan warga sekolah Ya targetnya 8,5 persen Kesejahteraannya Sehingga guru buru nanti Tidak lagi dia akan Melihat gajinya di bulan Tetapi untuk keperluannya dia akan menggunakan pendapatan dari SHU BLUD ini. Sehingga rata-rata guru akan menjadi sejahtera, maka tidak lagi banyak bunga kredit motor sekolah kami. Itu tujuannya, Bu. Terus sekali Pak Mulyadi. Nah, di situ kan tadi sudah e, dipaparkan dan tujuannya di sini. Apa kekuatannya Pak Mulyadi dalam mencapai tujuan itu? Nah, ini. Ini kekuatan ini ini sudah ada dalam sekolah kami Jadi karena sekolah ini adalah sekolah kejuruan ya. Maka kekuatan yang kami miliki itu adalah multidisiplin Jadi setiap guru-guru ini memiliki kedisiplinan ilmu yang berbeda-beda <tuh> Ada yang datang ke Nanti dia akan menjual kain Menerima jahit di Dirukur di depan sekolah Ada tata buka dia nanti akan menerima pesanan catering, jajan dan sebagainya Ada juga jurusan e, perhotelan. Dia akan menerima e, penginapan dan traveling dengan kendaraan sekolah Juga akan menerima orderan e, event organizer Kalau ada masyarakat yang menikah Begitu juga dengan jurusan yang lain Seperti kelistrikan Dia akan menerima servis para latar rumah tangga Kemudian dia akan menerima pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana dan reparasi rumah sederhana. Baik, Pak Mul. Di sini saya kok pengin tahu ini, peluang apa yang bisa Pak Mul diambil coba dari kegiatan yang dipaparkan tadi? Oh iya. Jadi peluang di wilayah kami ini masih terbuka sekali, Bu. Karena Usaha-usaha yang kami sampaikan tadi itu Itu belum banyak di sana nah, Seperti servis Instalasi listrik servis peralatan listrik rumah tangga Belum banyak yang dibuka itu Kemudian persewaan panggung Untuk acara konser ngulintang di kampung-kampung itu belum ada Begitu juga dengan event organizer Untuk acara pernikahan Itu belum ada Bu, jadi Kekuatan kami dan kesempatan sangat terbuka Bagus, Kamu sekali Pak Mulia. Di sini apapun yang kita ingin Apa itu itu tentunya ya Pak Mulia Pasti ada hambatan, gangguannya Nah dari Pak Mulia ini kira-kira apa hambatan Atau gangguannya di eh, tempatnya Pak Mulia Oh iya Bu, memang betul yang Ibu titik sampaikan itu Apapun kegiatan kita, mesti ada hambatan. Hmm. Kami merasakan orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan dan rencana kami ini Kelihatannya sudah mulai kelihatan nah, Tetapi mereka rencananya akan memohikot Tetapi eh, kami sudah sampaikan bahwa ini adalah untuk kesejahteraan warga sekolah maupun PRT, PRW pun kami rangkul di sana dengan eh, Pak Mulyadi tadi itu ya ceritakan ya. hambatannya dan gangguannya tentu dan pasti ada solusinya ya Pak Mulyadi kira-kira apa solusinya ini Pak Mulyadi ya solusinya yang pertama tadi orang-orang ya. eh, yang fasilitas di malam hari itu kita sudah lapor ke polisi e, kemudian ambatannya masalah tadi itu, dana itu kita sudah menghubungi pihak pemerintah supaya dana 1 miliar itu segera dikaitkan sehingga kami cepat mulai mengakomodir kebutuhan kekuatan dan kesempatan yang ada baiklah kami kita mau mendesain seluruh ruko-ruko, ruko-ruko di depan sekolah ini kita gambar dulu berapa luasan masing-masing ruko -masing kan. Nah setelah itu masing-masing jurusan nanti akan menyampaikan kepada kami itu komersialisasi apa yang akan dijual. Nah terus yang ketiga yaitu rencana anggaran biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing apa tadi itu skill masing-masing toko itu berapa dana awal yang dibutuhkan seperti sablon baju untuk jurusan multimedia itu berapa dana yang dibutuhkan untuk memulai awal nah, itu rencana kami e, untuk melaksanakan program itu kemudian siapa yang menjadi pegawainya karena guru kan akan mengajar di dalam, TU akan mengurus kantor maka siapa yang akan menjadi pegawai yang akan menjaga toko dan target siapa yang akan beli? nah ini ini sudah kita musyawarah bersama. Baik pak mulya. Pak nah di situ juga. E Sehingga nanti, kalau struktur sudah jadi, maka sudah jelas siapa yang akan mengerjakan kegiatan ini Tentunya ya Pak Mulyadi bentuk strateginya itu ya Gimana nih? Bentuknya yang tadi itu kan sudah dipaparkan ya. Yang akan diprioritaskan itu, bentuk strateginya itu ya. Oke, okay. strateginya ini nanti, rencana kami ini seperti sales ini strateginya Jadi semua bergerak semua bergerak. Dari pengurus-pengurus yang ada di ruko-ruko itu semua bergerak. Menjual, mencari orderan dan mengerjakannya. Karena ini kan bukan pabrik sehingga pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan di BKL School. Maka dia langsung dia mencari orderan, dia yang kerjakan, hanya pengelolaan uangannya saja yang lain. Tidak seperti jual sate ini karena ini adalah institusi pemerintah. Kalau jual sate, dia yang ngepet, dia yang bakar, dia yang jual, dia yang bikin, dia terima duit. Tapi ini ada strategi uh, pencatatan supaya teratur uangannya. Baik. Kira-kira kapan dimulai Pak Mami, Adi? Nah, kita akan segera mulai. Segera mulai, ya. ya. Uh, kita kan sudah bicara 15 belas menit ini, Bu. Iya. Siapkan aksen saya Bahwa ya setelah minggu depan Siswa sudah libur Kami akan datang rapat Untuk pertemuan penyusunan Struktur pengurus Dari kegiatan yang sudah disampaikan oh, sekali Pak Mulini yeah. e, Jadinya rencana yang tadi itu Komitmennya nih Supaya bisa tepat e, Terlaksana itu bagaimana Ya komitmen kami sudah Supaya komitmen itu Kami sudah meminta kepada guru-guru yang akan ikut aktif ini yeah. supaya memasukkan modalnya yeah. pada kegiatan ini masing-masing 10 juta supaya dia serius supaya dia serius mengurus ini kegiatan ini dan komitmen dalam menjalankan usaha kalau dia tidak masuk duitnya nanti kalau bangkrut tidak anu dia tidak merasa rugi yeah. nah, makanya kita minta supaya guru-guru ini Menyetorkan uangnya masing-masing ya. uh, 10 juta per orang Kali 100 orang nah, Jadi kami punya dana 1 miliar ya. Kemudian 1 miliar dari Apa itu? Dari pemerintah untuk model awal Sehingga dananya 2 miliar Kalau kita buat usaha 2 miliar Masa tidak maju kira-kira ya, ya. Okay. Ya, Bagus sekali itu Kalau bisa terlaksana Pak Mulyadi Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Mulyadi? Oh iya, kami akan uh, rencananya bisa Terlaksana gitu. Ya, kami akan bekerja sama dengan dunia Industri dan dunia usaha Lokasi daripada Siswa yang praktik bu. Jadi pt yeah. maupun CV-CV Perusahaan yang telah didatangi Oleh siswa kami untuk praktik yeah. Itu yang akan kami ajak untuk membantu Kami menjalankan usaha ini Karena yeah. mereka yeah. sudah uh, Profesional dan sudah dalam adil, yeah. bidangnya. Ini ya, sekira-kira apa yang Pak Mulia didapatkan dari bincang kita ini? Ya, luar biasa ya bu ya. Jadi terbukalah apa namanya e, wawasan saya dalam mengembangkan sekolah ini tentang komersialisasi sekolah hmm. yang di luar oleh Bupi. Jadi setelah kita tadi, rencana kami, program kami, kekuatan dan biaya yang itu semuanya terbuka Jadi, ya, Terima iya, kasih ya okay. Luar biasa Pak ya e, Dengan perbincangan kita ini ya e, Apa itu Siapa tahu nanti ada yang mau lagi disampaikan Pak Meliadi ya okay. Dan penuh di sini, pandai ya, kompetensinya di sini. Tadi terus eh, dimana? Saya tadi mahar, eh, kok saya perhatikan terus dengan penuh. Itu saja sih untuk kedepannya, saya lebih eh, mendapatkan. Chúng